Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjut pada sejenak video berikutnya. Mulai dari kerja bakti sampai hasil yang dirasakan saat ini, dari lapangan sudah selesai dan dilaksanakan turnamen Binturung Cup. Bintang muda, 6 sama. Eh, ini ini bisa. Eh, komentator. Pertandingan bola voli saat ini antara Binturung Putra berhadapan dengan Bintang Muda dan selama tiga kali berkurung. Bintang muda dikalahkan oleh Binturung Putra selaku tuan rumah. Dan apakah ini bisa berlanjut? Tentunya kita akan lihat bagaimana sajian demi sajian yang sempat terdokumentasi dari turnamen Binturung Kap bola putih tahun 2020. Pindah bola sembilan tujuh. Oh. Iya. Yeah. Halo. 179 untuk pintu Eh, 12-13. 15-12. 10. 17 15. kembali tambah angka 16 12 untuk tim Putra.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 Oh, so padu. 19 19 13 saat ini. Ah, boleh <laughs> paham. Salah manajemen yang terjadi. Iya. Yeah. Time, out. Time out diminta oleh Bintang Muda. Oke, okay, kembali lagi masuk. Pemain dari Bintang Muda dan gue mau pulang untuk dua puluh satu pindah bola tambah angka untuk bintang muda empat belas dua bola tambah angka untuk bintang dua puluh Ya, 23, 14, 24 poin 13, ada accident papan skornya kena bola oh luar biasa luar biasa masyarakat. 14 14 12 14 eh 24 14 mohon maaf oke okay. oke okay. banyak saksi penonton kita support tujuan sportifitas yang tinggi biasa jamsul dari pemain 12 membuahkan moin kepada kedua manajer tim dipersilahkan untuk mengisi line up set kedua kepada kedua manajer tim manajer tim kedua kedua-duanya manajer tim untuk mengisi line up kedua 25 14 seperti biasa setiap set akan diisi kembali line upnya. nya Saiful Aan, Alif, Ricky Wahyu dan Pak Dek yang banyak. Pak. Iya nih ini tim dari dulu selalu bersama-sama yang dasiasi ya. Selalu satian, hati Nah, hati-hati. Ini pada orang-orang habis kerja. <guluh> iya iya, Abang bawain saja. Eh, aku jalan dulu pak ya. Aku bawa saja nih anunya. Ya, ya. Masuk terusnya pak. Iya, makasih banyak pak. Oke. Iya. <tuk> ya, aku duluan. Ayo. Iya. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Kamu mangkir ini. Ah, hidup lagi. Iya. Ini bisa jadi komentator juga ini. Iya. Eh. Hey